<laughs> Is Mati satu orang Yeah, I'm <laughs> happy. Nah, oke. Kita. Oh, ini oke, hai, oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, juga 走了 Cari, cari, cari, cari Yep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 Mau yang limo apa? Iya. Mau ya. Ayo kita kejar Dapatkan kill Mati Tinggal satu orang, -orang. itu nembak nih, uh, tuh di situ dia nembak. ya ampun oh ya nah. Jangan lupa like,